Burke desane nyong eh hey, hey, hey. aja mari no. hmm. bae oh eh hey, ngeri teman coba coba ya bener lah lah nyong kebanjiran bae <laughs> wuh lah Desa Pandansari, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Ya, sini terjadi banjir penyumbatan kali Paruk di jembatan penghubung antara Kudawera dan Tanoman, tepatnya di RW 6 RT 4. Ini banjir, Oke bahaya oke. Ini bahaya.